Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 data analis dengan mentor Kak Muhammad Adam akan mempresentasikan mengenai final project kami yang berjudul Customer Segmentation pada Food Mart menggunakan model K-Means. Kami, kelompok dua, beranggotakan empat orang, yang diantaranya yaitu Karisa sebagai project leader, Fahri dan Dwi sebagai data analis, dan saya sendiri pipit sebagai data visualization. Yang pertama, yaitu business understanding. Jadi, Food Mart atau CFM adalah jaringan toko serba ada di Amerika Serikat. Perusahaan swasta ini berkantor pusat di, di Mentor Ohio, dan saat ini memiliki sekitar 325 toko di seluruh negeri. CFM ini beroperasi secara waralaba. CFM adalah jaringan toko serba ada terbesar ketiga di Amerika Serikat pada tahun 1988. Nah, produk penjualan CFM itu adalah bahan makanan hingga, bah hingga makanan siap saji. Lalu selanjutnya adalah bagian EDA, atau Exploratory Data Analysis. Yang pertama kami lakukan pada dataset yang diberikan adalah mencari insight dari dataset tersebut. Yang pertama adalah jumlah makanan yang terjual berdasarkan kategorinya. Dari visualisasi yang kita lihat ini, dapat kita ketahui bahwa makanan yang paling banyak terjual dari food mart ini, yaitu dari kategori vegetables dan snack foods. Lalu selanjutnya ada persebaran customer berdasarkan gender. Nah, secara keseluruhan, customer perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah customer laki-laki. Namun, jika kita lihat secara persentase dari visualisasi, jumlah keduanya ini tidak terpaut jauh nilainya. Nah, selanjutnya ada pengelompokan customer berdasarkan marital status. Dari jumlah customer perempuan, uh, diketahui bahwa lebih banyak jumlahnya mereka yang sudah me married atau menikah dibandingkan yang berstatus single atau belum menikah. Nah Berbeda dengan customer laki-laki, lebih banyak customer yang berstatus single daripada yang sudah menikah atau married. Tapi jika kita lihat dari visualisasi yang ada, uh, baik itu yang sudah menikah ataupun masih single, persentasenya itu tidak terlalu jauh nilainya. Insight yang terakhir ini yaitu pengelompokan customer berdasarkan education. Jadi, uh, di dalam dataset ini, customer-nya itu dibagi menjadi lima tingkatan yang ada. Uh, dari visualisasi ini diketahui bahwa customer terbanyak itu menyandang pendidikan hingga parsial high school. Lalu tidak besar selisihnya yaitu uh, yang berpendidikan high school degree dan bachelor's degree. Nah, sedangkan untuk tingkat pendidikan parsial college dan graduate program itu masih sedikit persentasenya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, yaitu tujuan dari analisis kami. Tujuan dari analisis yang kami lakukan adalah untuk mengelompokkan customer berdasarkan karakteristik dari customer tersebut. Sehingga nantinya kita dapat membantu memahami apa saja kebutuhan dari setiap kelompok customer yang kita dapatkan. Selain itu, pengelompokan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan strategi pemasaran pada setiap kelompok untuk mendorong perilaku yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, oke. Okay. Selanjutnya di sini manfaat dari analisis kami yaitu dengan membagi pelanggan ke dalam kelompok yang berbeda-beda, perusahaan diharapkan mampu merencanakan proses pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pelanggan sehingga dapat mengurangi biaya dengan mengetahui apa apa saja sih kebutuhan dari setiap kelompok customer kita. Selanjutnya, di sini ada data understanding. Dalam data understanding ini terdapat variabel apa saja yang ada pada data yang kita gunakan. Pada data Putmat ini terdapat 40 variabel yang yang ada di sini ada beberapa variabel seperti put kategori, put Departemen, put family, kemudian house owner selanjutnya Dan yang terakhir itu ada variable cost. Kemudian di sini kita masuk ke data preparation. Dalam data preparation ini, yaitu beberapa variabel yang digunakan untuk melakukan customer segment, customer segmentation, yaitu ada sembilan variabel, yaitu variable marital status, gender, education, member card, occupation, house owner, kemudian jumlah rata-rata mobil yang dimiliki oleh customer, dan jumlah anak yang ada di rumah. Kemudian yang terakhir itu ada income atau pendapatan. Jadi sembilan variabel ini tuh variabel yang berkaitan langsung dengan customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu modeling algoritma yang digunakan yaitu algoritma K-means clustering. K-means merupakan algoritma yang termasuk ke dalam unsupervised learning. Dengan menggunakan K-means akan didapatkan nilai K optimal yang akan dijadikan sebagai klaster sehingga nantinya akan didapatkan kelompok data dengan karakteristik yang hampir sama. Kemudian, dengan menggunakan metode elbow didapatkan nilai K optimal sebanyak 5 sehingga klaster yang terbentuk adalah sebanyak 5 klaster. Dapat dilihat bahwa terdapat lima klaster yang terbentuk dengan klaster satu sebagai klaster yang memiliki jumlah customer terbanyak. Kemudian untuk pengkategoriannya sendiri, klaster pertama kami namakan yaitu yang customer with low income dengan karakteristik single, pekerjaan rata-ratanya yaitu skill manual, pendidikan terakhir partial high school dan rata-rata pendapatan 30 puluh sampai lima ribu dolar. Kemudian kluster kedua kami namakannya itu well of customer dengan karakteristik merit pekerjaan rata-rata profesional, pendidikan terakhir bachelors degree dan rata-rata pendapatan 70 puluh sampai sembilan ribu dolar. Kemudian untuk klaster ketiga kami namakan yang customer with high income, yaitu statusnya single, dengan klaster statusnya single, pekerjaan rata-rata sebagai profesional, pendidikan terakhirnya bachelor's degree, dan rata-rata pendapatan 70 sampai 90 ribu dolar per tahun. Kemudian klaster keempat kami namakan fewer opportunities customer. Dengan karakteristik merit, pekerjaan rata-rata yaitu skilled manual, pendidikan terakhirnya partial high school, rata-rata pendapatan 10-30 ribu dolar per tahun. Kemudian yang terakhir yaitu klaster kelima yaitu yang customer with middle income. Dengan karakteristik merit, pekerjaan rata-rata sebagai profesional, pendidikan terakhir high school degree dan bachelor's degree dan rata-rata pendapatan yaitu 50-70 ribu dolar per tahun. Selanjutnya merupakan visualisasi pada kluster yang pertama itu gender yaitu dari Instagram gender dapat di samping dapat dilihat terlihat bahwa setiap klaster diisi oleh kedua gender yaitu laki-laki dan perempuan dan setiap klaster memiliki porsi gender laki-laki dan perempuan yang tidak jauh perbedaan jumlahnya. Kemudian yaitu variabel marital status pada histogram marital status di samping terlihat bahwa pada setiap klaster hanya diisi oleh satu jenis marital status tidak terdapat kluster yang diisi oleh dua jenis marita status. Seperti contohnya, yaitu pada kluster 1, hanya terdapat customer dengan status single, dan kluster 2 diisi oleh customer dengan status married. Kemudian, education pada kluster 1 cluster dan 4, pendidikan yang mendominasi adalah partial high school. Kemudian, pada kluster 2 dan 3, pendidikan yang mendominasi adalah bachelor's degree. Kemudian untuk variable member card berdasarkan histogram di samping terlihat bahwa member card dengan jenis bronze mendominasi pada 4 kluster yaitu kluster 1, 2, 3, dan 4. Namun pada kluster 5 jenis member card yang mendominasi adalah jenis golden. Kemudian occupation pada kluster 2, 3, dan 5. Profesi customer yang mendominasi yaitu sebagai profesional. Namun pada kelas 1 dan 4, profesi yang mendominasi yaitu manual dan skilled manual. Selanjutnya, variable income dapat dilihat pada klaster 1 dan 4 tergolong sebagai klaster dengan pendapatan rendah karena berkisar antara 10 sampai 50.000 dolar per tahunnya sedangkan pada klaster 2 dan 3 tergolong ke dalam pendapatan yang tinggi yaitu 50.000 ke atas dan untuk klaster 5 tergolong pendapatan yang tergolong sedang Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kemudian yaitu development. Setelah melakukan clustering customer, tim kami membuat rekomendasi strategi marketing tiap clusternya. Pada cluster 1, customer pada cluster ini akan lebih memilih untuk membeli frozen food dan makanan siap saji. Cluster ini cenderung menyukai diskon karena dapat menghemat pengeluaran sehingga strategi untuk memberikan promo pada bahan makanan dan makanan siap saji dapat menjadi langkah yang tepat. Dan untuk klaster dua, rekomendasi yang disarankan yaitu customer pada klaster ini dengan kategori pelanggan yang kaya. Tentunya pada klaster ini tidak mementingkan harga, harus dipertahankan oleh perusahaan karena dapat memberikan value yang sangat besar bagi penjualan adanya perubahan harga dari barang namun disesuaikan dengan fase kualitas tentunya tidak akan mengurangi daya beli. Kemudian untuk klaster 3, pada customer pada klaster ini kebalikan dari klaster 1. Strategi marketing untuk klaster ini yaitu perusahaan dapat melakukan peningkatan harga produk disertai peningkatan kualitas produk. Untuk produk yang sering dibeli oleh pelanggan pada kluster ini yaitu makanan beku, roti, makanan kaleng, dan sebagainya. Dan untuk kluster 4, strategi marketing pada customer dengan karakteris seperti di atas yaitu dengan memberikan banyak diskon pada produk sayuran, seafood, minuman, dan lainnya. Karena, customer pada kluster ini memiliki pendapatan di bawah rata-rata sehingga Ketika berbelanja akan lebih memperhatikan harga dibandingkan kualitas. Pada Cluster 5, strategi marketing pada e 5 yaitu dengan memberikan diskon pada peralatan rumah tangga. Karena pada klaser ini dengan pendapatan berbeda pada rata-rata namun memiliki jumlah tanggungan yang lumayan banyak, maka customer pada Cluster ini cenderung memprioritaskan kebutuhan rumah tangganya. Usai sudah presentasi dari hasil proyek akhir kami. Kami dari kelompok 2, kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.